Hello everyone Welcome back again on Mahwatch YouTube channel Still with me, Theo Kali ini yang gue bahas Ya, Fosil Ini gue mau kupas tuntas si Trio Tampan nih Ini yang dari Fosil, tepatnya ini seri DF01 Nah, pasti bakal banyak yang naksir sih menurut gue ya Makanya ini gue... Gue pengen share sama kalian sekaligus buat ngeracun kalian ya Terus fun fact juga nih fosil ini sebetulnya adalah produsen jam tangan fashion ketiga terbesar di dunia loh Di jam tangan.com sendiri juga selalu masuk top 5 best seller brand dan most wanted brand ya Nah, kenapa kita pilih seri ini? Ya, tampilannya gagah ala model-model diver military gitu ya. Oke, langsung kita bahas aja spesifikasinya ya. Nah, yang gua bahas yang pertama ini adalah DF01LE1137 nih ya. Ini warnanya lebih ke black ya, full black ya. Karena untuk di dial sama di bezel sama case-nya itu bener-bener didominasi sama warna black Bahkan markernya sendiri warnanya dark grey Jadi sebetulnya maksudnya dia ini desainnya mau dibikin stealth kalau gue bilang ya Nah ini movementnya solar power yang seperti tadi gue bilang Nah untuk water resistance-nya itu di 10 ATM ya Diameternya ada di 42 mm, which is masih ideal ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, pas banget. Dan untuk ketebalannya sendiri, ini yang gue suka. Ini cuman di 12 mm. Nah, untuk case materialnya sendiri itu di stainless steel, kacanya itu di mineral kristal width-nya itu di 22mm jadi itu gampang banget buat kalian yang pingin atau yang suka gonta ganti strap itu gampang tinggal plug and play karena size nya 22 dua dan itu adalah size strap yang sangat umum banget Nah kalau strapnya sendiri ini materialnya dia ada mix ya Antara kanvas sama leather strap ya Seperti yang kalian lihat sendiri yang gelap ini bagian kanvasnya Tapi untuk di bagian lubang sama yang coklat-coklatnya di lug ini Sama bagian belakangnya ini dia leather ya Nah untuk modelnya walaupun dia agak-agak diver look Tapi dia nggak ada lume pip ya Dan dia bezelnya tetap rotating with click ya Rotating with click dan dia cuman bisa diputar searah aja Oke okay. Nah untuk crownnya sendiri kita cek dia screw down crown nggak? Oh enggak ternyata dia cuman langsung aja ya pop out Jadi dia nggak ada screw down crown Oke okay sofar modelnya keren sih gue suka angkanya kebaca lengkap walaupun sebetulnya gue lebih prefer kalau tanggalnya ini ditaruh di angka dua eh, sih ya karena biar nggak ngeganggu angka tiganya nya tapi apalah daya ya Ternyata, fosil lebih memilih menyematkan keterangan-keterangan solar dan segala macam untuk di atasnya. Angka 6 ini ya, oke, untuk back case seperti biasa, polish finishing, dan dia polos ya. Nah, ini biasanya digunakan buat orang-orang yang kepingin grafir nama atau grafir brand sendiri atau grafir apapun. Ini back case yang polos ini bener-bener convenient banget ya. Next, yang bakal gue bahas itu adalah LE1136. Nah ini sama, warnanya itu lebih sedikit military karena dia warnanya lebih ke green olive untuk di strapnya. Untuk case-nya masih tetap black, didominasi sama warna black. Cuman untuk di marker hand sama di warna bezelnya angka di bezelnya ini marker bezelnya itu dia warnanya lebih ke beige atau krem Nah untuk warna talinya dia itu lebih ke green canvas sama letternya nya warnanya... Brown ya, so far spesifikasinya masih sama, tapi gue lebih suka yang sebelas tiga ini. Kenapa? Karena lebih gampang dibaca. Ya, kalau yang satu tadi kan dia tactical, lebih banyak item-item-item semua. Tapi kalau yang ini uh, warna marker, sama dialnya, sama case-nya itu jauh lebih kontras antara krem sama black beige sama black jadinya lebih enak dibaca sih kalau gua nah untuk movementnya masih sama solar ya water resistantnya masih tetap sama juga 10 atm dan dia nggak ada screw down crown Untuk yang terakhir Nah ini adalah LE1133 Ini sebetulnya buat kalian Yang emang bener-bener suka bracelet ya. Modelnya sama sih Cuman dia ini kesannya lebih casual aja sih Casual ya semi formal lah ya Maksudnya buat uh, daily beater Tapi ini menggunakan bracelet Dan dialnya itu lebih ke Blue Or uh, mungkin orang bilang navy ya Atau dark blue ya Dan ya, dia ini finishing dialnya Modelnya made jadi dia bukan yang shiny-shiny atau sunburst kayak gitu ya. Dan ini case-nya warnanya dari bezel, case sama talinya itu semuanya warnanya stainless steel with brush finishing ya. Kecuali untuk di sebelah sisi kiri sama sisi kanan, ya ini dia finishingnya lebih ke matte ya. Mungkin nggak sampai se sunblast sih tapi lebih ke aja sih modelnya cuman kalau untuk di sisi atasnya ini semua finishingnya high lines or brush ya untuk movementnya masih tetap sama di solar power nah untuk water resistance sendiri ada di 10 ATM diameternya juga sama di 42 mm ketebalannya juga sama di 12 mm width-nya juga dua-dua, anyway. Kalau kalian mau ganti kulit, strap, guy, kanvas, nato, semuanya pokoknya jangan lupa gantinya yang size dua-dua ya. Case materialnya stainless steel, kacanya juga masih sama mineral crystal, tapi untuk talinya ini stainless steel bracelet ya. Buat kalian yang suka pakai bracelet, nah, ayo kira-kira kalian pilih yang mana nih? Kalau gua tadi pribadi kan udah gue kasih tahu ya, Gue lebih suka yang... Uh, Strapnya warna hijau karena apa ya, gue lebih seneng aja sama warna sama kontras antara marker angka sama uh, warna dialnya ya. Dan talinya sendiri juga terkesannya lebih ke field watch banget ini yang bikin gue suka. Tapi ya itu semua sih selera ya kalian sukanya yang mana sah sah aja. Oke, here we go. Salah satu jam tangan yang gue review tadi bakal gue lempar buat giveaway. Ya, yang mana surprise dong! Kalau gue kasih tahu yang mana, kan gak surprise. Pokoknya, salah satu dari ketiga ini gue akan pilih random. Tapi ini beneran giveaway-nya ya. Kalau belum paham, nonton dulu dari awal ya. Oke, tapi ada caranya nih. Ya, cara ikutannya gini nih. Yang pertama yang udah sering banget gue bilang: wajib subscribe channel ini itu hukumnya wajib kedua like video ini terus tulis di komen kenapa kalian pengen jam fosil ini kan tadi kan mau gue kasih kan kira-kira kalau kalian mau nih misalnya ya gue mau kira-kira kenapa sih kalian pengen ini tulisin aja komen kenapa kalian pengen jam tangan fosil ini atau mau kalau seandainya gue kasih giveaway jam tangan ini cantumin juga akun Instagram kalian biar gampang di dikontak. Tapi enggak usah pakai ya. Jadi tulis jawaban kalian di kolom komen sekaligus ID Instagram kalian ya. Terus pemenangnya itu bakal diumumkan pada tanggal 28 Oktober 2022. Jadi Jawaban harus dikumpulkan paling lambat seenggaknya tanggal 27 Oktober. Oke okay, guys. Tapi kalau yang mau nggak mau nggak sabar nungguin giveaway-nya, kalian mau hunting-hunting pun juga silahkan. Monggo bisa langsung ke website kita di jamtangan.com atau di aplikasi kita di jamtangan.com ya. Oke okay, guys. I think that's all everyone. See you on the next video. Bye.